Nabi cuma bilang Allah, jantungnya langsung tuh. Siapa? Allah, langsung lemas. Yang ketiga, siapa? Allah, langsung jatuh. Pembuluh darahnya hancur kalau Allah, kalau Nabi ngomong Allahu Akbar. Begitu dahsyat kalimat takbir yang ada pada Rasulullah Shallallahu Karena di setiap huruf itu ada ribuan malaikat. Takbir itu ada malaikatnya. Dan itu bisa diajak perang. Serius, aneh kasih tahu. Antum cuma belum boleh dikeluarkan sekarang ya. Yang keluarnya bukan saya ya, karena itu bukan bukan malaikat kita yang atur. Itu Allah yang atur, layak Allah kan gitu. Kalimatnya mereka gak pernah melawan Allah, dan terhadap apa yang Allah perintahkan, mereka lakukan. Nah, yang pertama tadi mengenai sikap kita ya saran saya kalau santri kan bisa baca kitab ya coba dilazimkan baca kitab Al-Bahrul Ma'aruf nanti ketahuan di situ sikap kita terhadap pemimpin meskipun kita nggak suka meskipun kita merasa dizolimi di situ ada tips-tips yang luar biasa kata itu nanti saya ijazain nanti ya sanad <laughs> gampang lah itu ya atau sanad beliau juga nyampe itu Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani mengatakan, wali Allah, kekasih Allah, itu memandang alam semesta ini kan fiilnya Allah. Maka apapun yang terjadi kita nggak boleh menyalahkan siapa-siapa kecuali diri kita dalam kerangka hubungan dengan Allah. Maka bisa saja seseorang dizolimi seorang pemimpin karena kata-kata dia yang tidak baik begitu dia tulis dalam kitab Al-Bahrul Al Mawrud ya. Rubama gimana kalimatnya? Yubtala ahad bisa syamatatihi ahad eh, ala agairi. Begitu yang saya ingat ya? Bisa jadi ada seseorang Allah kasih bencana ujian karena kata-kata dia. Kata-kata ini kan diaminkan malaikat. diaminkan aminkan malaikat, di aminkan malaikat hati-hati ngomong ya. jangan ngomong ter. gue kain jomblo seumur hidup deh, jomblo ntar sama, ngomong tentang apa aja, masalah penjara kah, masalah negara kah, jangan-jangan ngomong begitu ketika ada orang sakit, terus dia ngomong ya Allah mati saya, mati saya, apa kata Nabi la takul illa khairan jangan katakan kecuali kebaikan fa innal malaikat tayu ala ma karena malaikat mengaminkan yang kamu kalamkan jadi coba ikuti manhaj ahlus sunnah sufiyah itulah yang dipakai oleh ulama-ulama pendiri bangsa ini, ulama-ulama aswajah kita ya oh, mereka Habib, iya kan Habib banyak Antum cembalin, Habib Rizik beda nggak dengan Habib Lutfi Habib Rizik beda nggak dengan Habib jindan. semua-semua eh, Habib kita tidak boleh kurang adab kepada Habib, tapi boleh nggak beda fikroh pemikiran Habib boleh. Habib kalau enggak nyantri alim enggak? Habib kalau enggak bertasawuf lembut enggak kalau punya? Enggak. Jadi kita boleh berbeda habib tapi jangan salah adab kepada habib. Itu aja. Maka anak aku anu habib rizki, anu habib lutfi, anu ahib, habib kulu, kulu habib Saya mencintai semua habib. Tapi asia asiyasiyah itu lain soal. Pandangan-pandangan kita, kecenderungan politik kita, kita bebas, kita nggak boleh dipaksa. Ya? Dan mereka bukan wakil-wakil Tuhan di muka bumi. Wakil Tuhan di muka bumi cuma jidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka belum tentu. Saya juga boleh beda dengan Habib Lutfi, benar? Gak? Sebagaimana saya boleh beda dengan Habib Rizik, itu nggak ada apa-apa, nggak -apa. ada masalah, nggak disebut suara, dapat. Ya, baik jadi saran saya ikuti manhaj ulama ahli sunnah yang sudah bertasawuf maka mereka akan melihat gerak alam ini bukan gerak sendiri, saya mau tanya nih sama Adinda Firdaus, adakah di alam semesta ini pergerakan suatu kejadian tanpa izin Allah, ada nggak? jadi pelakunya Allah juga sebenarnya la fa ila illallah itu aja dan yang kedua, ini bukan Jabariyah ya, ini Bab Mukasyafah. Itu dua hal yang beda. Jabariyah itu pakai royu, suul adab kepada Allah, dia maksiat Allah yang disalahkan. Kalau Mukasyafah, kalau buruk dia tidak ceritakan, kalau baik dia hikayatkan. Itu beda Mukasyafah dengan Jabariyah. Ya, itu orang begini aja di Mesir banyak yang nggak paham loh. Yang ngasih yang ngasih kata pengantar syarah hikam itu ada seorang doktor. Di Mesir, itu mengatakan sahib kitab hikam ini Jabaria kan? Pa, namanya itu. Nanti tau nggak, pa, dokter tapi nggak ngerti. Kita sawf, komentar, lucu lah begitu terjadi ya. Mau sebelah, ya. bi Fima la Kita berlindung kepada Allah, mengkalamkan hal-hal yang kita nggak ngerti. Rasanya besar, nanti ya, yang udah beres. Terjawab ya. Allah alam, so